Pak Kadus, boleh kami tanya-tanya sebentar, tanya, Pak? Tanya -tanya. Uh, Assalamualaikum, Pak Kadus. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami ambil waktunya sebentar, Pak? Boleh, boleh. Iya, Ini kami melihat dari kemarin yang kita gagas mengenai persiapan turnamen... Binturung Cup bola voli Sejauh mana sekarang persiapannya pak? Baik pak, ini Pembersihan uh, lokasi ah. masih untuk persiapkan uh, lokasi pertandingan. Uh, supaya nanti uh, pada saat pertandingan uh, dilakukan ini sudah tidak ada kendala apapun pak. Juga eh, iya, iya. uh, kita pasang terus tunduk juga sudah mulai kita pasang. Eh, iya. Persiapannya yang perlahan-lahan pak. Kita akan persiapkan uh, semaksimal mungkin. Ah, kesiapan kita kira-kira sudah masuk berapa persen ini pak? Karena ini oh, kan ini sudah masih, bulan Desember. Masih jauh masih pak, hanya masih sekitar 50 Ayo. lah lagi masih ada. Iya. Nah, sisanya masih ada kita akan lakukan sampai Ayo. nanti mendekati uh, pertandingan. pertandingan. Ah uh, begini pak ini kan pasti memerlukan biaya dan melibatkan elemen baik pemerintah, pengusaha dan bahkan warga. Apa harapan bapak terhadap warga masyarakat dan uh, pengusaha atau pemerintah pak dalam nah, hal alhamdulillah, pembiayaan? Alhamdulillah ini pak. Semua masyarakat juga ikut andil ini. Uh, iya. Uh, baik pembiayaan, pejabat uh, pun juga dan juga. Uh, Perusahaan juga, Ayo. ini juga ikut ambil juga dalam persiapan ini pak. Terus, apa harapan Bapak dengan kelancaran kegiatan untuk uh, turnamen Binturung Cup bola voli ini, Pak? Memang ini harapan kami, Ayo. sih, Pak, uh, seluruh masyarakat juga mendukung, ya, mendukung persiapan dan pelaksanaannya turnamen ini, dan juga unit unit yang ada di untuk desa ini. Ya kami harap juga ikut berpartisipasi uh, amin ini. amin untuk kesuksesan ini. Ayo. Karena kesuksesan turnamen ini juga akan mencerminkan uh, kondisi desa kita. Iya, kebersamaan, kebersamaan bisa kita, uh, desa kita bisa kebersamaan keterlibatan kebersamaan. seluruh Iya ya, semua terlibat. Jadi nah, bukan dari apa, ya? Semua ya. Jadi karena ini bukan bukan iya. hanya momen uh, perangkat Ayo, ya. iya, iya. tapi ini semua masyarakat masyarakat desa binturung oh, ya. ya, oh ya terima kasih pak, Sama -sama, pak. baik demikian uh, wawancara kita tentang bagaimana informasi perkembangan uh, rencana pelaksanaan turnamen binturung cup 2023 bidang olahraga bola voli yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak terbatas baik dari dalam lingkup desa binturung itu sendiri maupun Uh, di desa-desa tetangga dan bahkan bisa dengan me membentuk klub poli bisa secara mandiri maupun perwakilan uh, oleh desa ataupun perusahaan dan kita doakan mudah-mudahan uh, acaranya akan diselenggarakan di tahun 2023 bulan Januari bisa terlaksana atas kerjasamanya dengan sumbangan tenaga sumbangan doa sumbangan materi berupa sumbangan uang sukarela baik dari pengusaha kontraktor perusahaan aparatur desa dari kepala desa BPD sampai uh, RT bahkan anggota Dewan ya ada yang memberikan sumbangan berupa kostum panitia uh, itu sampai puluhan lembar dan mudah-mudahan cukuplah Allah membalas atas kebaikan semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.